Oke okay, guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hancur guys, kita ini hari okay. Mau testing gabus, sepot banjir, katrolnya ketinggalan guys Terpaksalah, mancing cepat kita ah. Baru ini kita, testing gabus, katrolnya ketinggalan guys Aduh. Katrolnya Asur. ketinggalan Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <girly> Mana ya bos Mancing Malah apa ya bos Katrolnya ketinggalan Jadinya Cuman lah? Terpaksa kita mancingnya lain lagi menyespat Ini kita lagi mencari proses cari umpannya dulu Mana lagi <girly> ini guys, tempatnya guys guys nanti sempat lagi kita guys nggak jadi casting kita patrolnya ketinggalan guys di rumah negara kawan sibuk si yang mau makan mau apa macam lah guys terakhir kita mancing sepat untung bawa tegek mancing sepat guys kita coba Ini sepat guys kalau ada rezekinya guys ya trek okay. guys Tui, babon, nah, hmm. trek guys nih cepat hmm. siam, mantap. Ikannya cuy. Dup. Trek, guys. Eis. So, lagi, guys. Cepat so, siam lagi. Nah, Kayak kawan tuh berunduk macam Pantang ditaruh guys, cek lagi guys, sempat siam, keras. Wih, oke, okay. oh, ya? hai, apa, apa nih? Pantang ditaruh, guys. Terus lagi kita guys. Hahaha. <guluh> oh, Habis itu tuki -tuki, guys. Makan, guys. Eh. makan siang Makan siang dulu Sebelum berehat Pancingnya masih di uh, Lapar guys Ikannya makan pun kita makan juga Masa nggak makan guys Saya udah cenggolo nih jam 12. Ah. Uh. Penting nyekek di situ, uh. uh. hmm. <laughs> Oke. Okay. Pakai ini kan Guys. Heeh. Uh. Ini nasi bungkus. Penting buat di situ, uh. Eh, di situ, Oke. Okay. Usman, mancing maning hmm. Tepat siam lagi santul uh, ya nyawang ya lah suruk edit suru Stoker. Stoker pulang Untuk kepikiran aku mau. <laughs> Anggur enggak apa ya balik melaku? Balik nganggur. Eh. Uh. lagi hey guys. kopi guys, tangan. kasus luput kali kurang tanpa wah Mancing, mungkin di sini lebih mamp. orang sih, sebenarnya. Hehehe. Ada. Senang, senang juga sih, ya. Senang di eh, babon, babon guys, oh, babonnya guys naik, nice. kita nggak ada babonnya guys supaya babonnya ada. Mantul, terus, terus, Oke okay guys, lantaran hujan jadi kami harus pulang. Nah ini hasil kita hari ini. Keluarin lah guys, ah, keluar semua lah. Go ah, Guys, oke okay, pendapatan ini masih satu jam. Eh lantaran hujan, jadinya nggak jadi. Jadi kita pulang. Oke. Okay. Wah kena no wallet guys. Kita hey. terang masih lagi mau pulang. Selamat